dengar saya, Timun belum sekarang. Tidak, kita coba. Halo guys, sudah pernah dengar saya? Timun belum timun mempunyai beberapa manfaat, pertama memiliki nutrisi yang tinggi meningkatkan kesehatan tulang mendukung kesehatan jantung melindungi otak dari penyakit neurologis dan lain-lain kalau belum tahu cara membuatnya yuk kita lihat video berikut pertama kita potong-potong lebih dahulu Menteri menteri pun. ada bawang putih bawang merah garam gula jawa, capeng dan cabai merah aduk sedikit tahu langsung lihat segi berikut kita masukkan bawang putih dan bawang merah lalu kita tumis setelah berbau harum kita masukkan bulat jawa, tomat dan cabai hijau cabai merah, kita tunggu itu kita matikan. If you moments later. Sekarang tidak kita coba.